Bahagia ini persahabat ya Kita ke kabar pertama Sebelumnya ada info penting dari Benka Syavani Persahabat ya Kabar bahagia tentu untuk kita semua Yang menang kemarin semalam persahabat ya Benka ini mampir ke rumah Les Larni. Wow tentu bakal ada kejutan Sesuatu yang akan diberikan dari keduanya Yang akan tayang di channel Youtubenya Benka Syavani persahabat ya Ini luar biasa Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan selalu bikin kejutan yang membuat kita semakin bangga, bahagia kepada mereka. Amin. Dan kita lihat juga ya sebelumnya juga, Ben Kasyafani ini menekan sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut. Thank you, Ki Rizky Bilar, disempatin ngobrol sebelum nyantar teh les dikejora ke dokter Cekandungan. Didoain sehat terus dan dilancarkan Amin pasangan ini manis banget guys tunggu video ngobrol di YouTube gua ya tuh bet, ya emang luar biasa kakak Rizky Pilar ini sebelumnya ingin mengantar Dede Lesti untuk cek kandungan Tetapi ada Ben Syafani menyempatkan dulu untuk ngobrol bareng Persepet ya Emang luar biasa Idola kita Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Selalu banyak support dan selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik Orang-orang hebat yang tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari fans sejati Leslar. Salah satunya di sini dari akun Instagram Yulia Anuskorvani huh? Gue sampai sini ngikut idola Aing katanya persahabat ya Masya Allah. Yang tadi tidak mampir ke akun ini tentu banyak sekali yang mampir karena ingin melihat idola kesayangan kita. Begitu luar biasanya fans sejati dari Leslar mudah-mudahan tetap kompak. ...dan tetap selalu stolid mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Selanjutnya juga di sini ada unggahan spesial dari Ayah Kecora Empat jam yang lalu, persahabat ini mengunggah sebuah postingan momen foto kebersamanya dengan adik Awasi Kecora. Masya Allah, luar biasa banget persahabatnya. ya. Bahagia, momen yang membuat kita bangga kepada seorang Lesti. Ada kalimat kiasan juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora: "Kenangan indah yang akan jadi sejarah." Itulah kalimat luar biasa yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Alhamdulillah, persahabatnya semakin bahagia sekali, mengidolakan Lesti dan Rizky Billar Hingga banyak tanggapan komentar yang diberikan dari fans sejati juga yakni dari akun alfiah7 mengatakan di kolom komentar semoga bapak sehat terus dan dedek diberikan kelancaran saat melahirkan amin tumben malam banget postingannya pak kangen dedek ya masya Allah banget ya tentu di malam hari di tengah malam ayah kejala memposting sebuah postingan foto dengan dari olahraga kejorat sepertinya memang lagi kangen berat banget di persahabat ya mudah-mudahan selalu saja tentunya diberikan kesehatan kebahagiaan untuk keluarga besar lesti dan bilar berikutnya juga di sini ada kabar terbaru yang kita dapatkan persahabat ya perhatikan diunggahan ini tim Leslar dalam idola kesayangan kita tentu ada di kota bandung saat ini persahabat ya di sini kita lihat Bandung Cimahi Jalan Cihampelas ternyata Leslar Tim ini ke Bandung bersahabat ya masya Allah kejutan lagi yang kita dapatkan sepertinya bakal ada sesuatu dan pastinya bakal ada kejutan vitamin yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita Bismillah, mudah-mudahan semoga semua dilancarkan apapun urusan dari idola kesayangan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ke kabar berikutnya juga persahabat ya kita lihat. Di sini ada sebuah unggahan yang sangat membuat kita bangga juga persahabat ya. Di sini ada sebuah postingan yang direpost oleh akun official. Ibu ini perhatikanlah sebuah kalimat yang tentu membuat kita semakin bangga kepada Lesti dan Resti Bilar Leslar dijuluki fans Barbar Lesti kejora posisi pertama Ima 2021 kalahkan Leodra dan Tiara Ini suatu kebanggaan persahabat ya. Alhamdulillah Leslar dijuluki fans Barbar Untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kita dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan di sini ada info juga untuk kita semua hari ini jam 1 siang Bakal ada live persahabat ya di channel youtube Gudang Jam official Yang mana Dedek Lesti dan Kakaristi Bilar akan memberikan kejutan siang hari ini jam 1 siang Jangan sampai lupa di channel youtube Gudang Jam official persahabat ya Biar gak ketinggalan, biar gak terlewatkan di catat jam tayangnya Ini jamnya jam 13.00 waktu Indonesia Barat Tentu pantengin terus, jangan sampai lupa Jangan sampai terlewatkan, ini vitamin banget nih Seru banget pastinya Akan hadir idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya juga Perhatikan di sini ada sebuah momen yang sangat luar biasa ini masya Allah banget ya, ketika di channel YouTube-nya Entertainment semalam diunggah saja kejutan vitamin yang membuat kita bahagia ini momen cute persahabat ya ketika kakak bilar ini lagi mau ngangkat dede ke kejora yang sedang main mobil-mobilan ya, ini masya Allah luar biasa idola kita ini mampu saja membuat kita semakin baper persahabat ya. Ini tentunya idola yang tentu. Selalu bikin bangga, selalu menjadi orang baik, selalu menjadi sasak inspirasi untuk banyak orang. Lanjutnya persahabat, diperhatikan juga ya, di sini ada sebuah unggahan dari IG-nya Bang Lintar. Bang Lintar mengunggah sebuah fungsinya tiga jam yang lalu, di persahabat ya, tepatnya jam 3 pagi, di persahabat ya. Wow, tentu mereka lagi untuk OTW Bandung, persahabat ya, masya Allah. Ada Bang Ariel, ada Bang William juga persahabat ya Tentu ternyata idola kesayangan kita akan memberikan kejutan bahagia untuk fans sejatinya Kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan cedokan vitamin manja di pagi hari ini Jangan kemana-mana, total saytun dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang ingin ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh